Gua pernah cerita siapa itu, Reno. Dan sekarang dia bebas dari penjara. Gua pengen dia mati. Paham? <tuk> <Wih. laughs> masih ada. <laughs> lo keluar dari penjara bukannya ngasih tahu gue? Gue kan bisa jemput lo. Galang kemarin jemput gue. Oh, jadi ini bengkel yang lu ceritain. Kecil-kecilan sih, tapi ya lumayan lah. Gue pinjem uang dari bank. Setahun gak usah gue udah bisa balikin utang Sekarang tinggal ngeruk untungan aja Ya Terus ini anak bau Iya Gak banyak sih Tapi kerja mereka bagus Lumayan lah Tapi terus terang gue lagi butuh tenaga baru Daud um, that gua siap jadi anak bolu beneran ya yeah. lu mau kerja kayak gini gak ada pilihan <laughs> that's good man pokoknya lu tinggal ngomong sama gua kapan lu mau mulai lu bisa mulai gua kepengen kehidupan lu bisa lebih baik lagi dari sekarang jangan kayak dulu cari gara-gara mulu Ah. Ah. Ah. Bro, lu di sini aja. Ini urusan gua. Ah. Ah. Ah. enggak usah ikut campur loh aja, lu nggak apa-apa, <tuh> nanti aja, <tuh> kayaknya ada nggak beres.